meskin hati ya ramati. Sampai sehingga tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Tidak ada alasan anak muda. Kamu kenapa enggak mau ngaji? Malas hm. ngaji dengan Ustaz Somad, baunya mati mulu. Serius aja. Enggak, ada seninya. Semua terjaga, semua terpelihara. Jaga Allah ini menjaga dari aspek seni Pintu seni saja yang dia jaga Jangan sampai ada seni-seni yang melalaikan dari Allah Jangan sampai ada beralaskan seni Tapi ternyata melupakan Allah Dengan seni pun kau bisa mengingat Allah Ini dari aspek zikirnya Jangan sampai ikut aliran zikir Tapi karena zikir tidak benar Malah dekat dengan setan Malah melupakan Allah Mengaku ikut ahli zikir Tapi tidak sholat Ini mesti dijaga Pintu-pintu ini dijaga Selesai saya acara kajian, datang ibu-ibu bawa tasbih kayu. Ustaz sawat, so ya, saya tadi ada pertanyaan. Terus, saya rasa nggak nyaman nanya di depan orang banyak. Kenapa? Ini pertanyaannya khusus, harus empat mata, Ustaz. Bisa empat mata, Ustaz. Tiga pun bisa, apa namanya? Gini, Ustaz, saya ikut kelompok zikir nih. Ikut kelompok zikir? Ya, terus... Saya mengalami pengalaman spiritual batin yang luar biasa. Gimana pengalamannya? Semua yang ada di balik dinding bisa saya lihat. Kalau saya bawa mobil, apa yang ada di balik bukit bisa saya lihat. Siapa tamu yang mau datang bisa saya lihat. Semua yang tersembunyi bisa saya lihat. Wow, bahaya ini. Dia bisa lihat yang tersembunyi. Saya jadi takut. Dalam ilmu tasawuf ini namanya kashaf. Kashaf artinya tirai yang tersingkat tirai yang tersingkap maka kita bisa melihat apa yang ada di balik tirai tersingkap saya bisa melihat apa yang ada di balik tirai karena tirai sudah tersingkap tapi kasyaf terbagi dua kasyaf syaitani kasyaf ilahi jangan-jangan kau dapat kasyaf kau sangka kasyaf ilahi ternyata kasyaf syaitani maka saya tanya jawab dengan jujur ya setelah ikut kelompok zikir ini ya jawab dengan jujur ya setelah ikut zikir-zikir yang katanya zikir niatkan Allah ini makin ingat Allah setelah tahu apa yang ada di balik dinding setelah tahu apa yang ada di balik bukit setelah tahu apa yang akan terjadi makin ingat Allah atau makin lupa Allah saya terus terang makin lupa apa berarti engkau sedang dimainkan syaitan lalu apa yang membuat bisa melihat apa yang balik dinding apa yang membuat bisa melihat apa yang tersembunyi syaitan sedang masuk ke kepalamu maka mesti diruqyah syariah jaga supaya jangan sampai engkau disesatkan waril madhubi alaihim walau Walin, jangan sampai disesatkan oleh dua arah. Yang pertama lahirilmu, mereka yang dimurkai Allah Yahudi. Walin, mereka yang sesat Nasrani kedua-dua ini jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu maka kalau engkau ingin dijaga oleh Allah wahai anakku wahai ananda wahai adikku wahai saudaraku ya ghulam inni u'allimuka kalimatin wahai anak wahai adik aku sampaikan kepada engkau beberapa kata-kata ihfazillaha yahfazka kau jaga hukum Allah halal harapnya kau jaga hukum Allah mana yang boleh mana yang tidak boleh kau jaga hukum Allah mana yang mahram mana yang tidak mahram kau jaga hukum Allah kau mesti berjalan dengan siapa kau jaga hukum Allah mana minuman yang boleh mana makanan yang tidak mana tanah yang boleh mana yang tidak mana orang yang boleh mana yang tidak kalau kau jaga ini yahfazka maka Allah akan menjagamu pasukan tentara menjagamu belum tentu bisa karena ada bom yang akan meledak meletup orang besar tegap menjagamu belum tentu bisa karena ada yang akan menyelinap Manusia yang gagah perkasa menjagamu belum tentu bisa, karena setan meniupkan panah-panahnya. Alaihi washu fisudurinas minal jinneti, wanas. Tapi tetap kita dengan usaha pagi diajarkan baca kul wala tiga kali, kul om bil falak sekali, kul om abbinas sekali, al fatihah satu kali, ayat kursi satu kali, awal al baqarah lima ayat satu kali, akhir al baqarah tiga ayat satu kali itulah yang tadi yang kita dibimbing oleh Ustaz kita baca lillahi maafis sama wa tiwa maafil up wa intubudu maafi anfusikum au tukuhuhu yuhasibukum bihillah fayagfiru lima yasha wa yuhasibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir alma zikir-zikir bacaan pagi petang untuk minta perlindungan Allah zikirnya lancar bacaan maksuratnya tetap baca tapi tidak menjaga hukum Allah Allah tidak akan jaga maka kata nabi ihfazillah jaga agama Allah yahfuzka Allah akan menjagamu